Dan kemarin kita sudah react ubi ya Dan Ubi bukan Yubi ya Mungkin Ubi, Ubi Singkong Nah itu mungkin ya Nah ini uh, final musikalnya Kalau kemarin kita react itu minggu pertama Mungkin seperti itu Dan ini final guys Saya penasaran sekali bagaimana penampilan uh, Daripada Ubi Kalau kemarin itu memang lawak betul Dan kita tengok sekarang guys Let's go Wow Oke oh, Oke okay. Allah Woi <Sukain> wih uh, cakep suaranya tahu oh, hey, hey. oh, oh. oh. Hello, Hello oh <laughs> <laughs> Aze. Azik. Oke, <tuk masrah> Oh, oke. Okay. <tuk masrah> Oke belum Belum Betul betul. Hmm. Woi woi. Woi woi. Bapak kau rek dia ni Bapak kau ada nama siapa nama? Ah, adipati kau bapak ni orang. Siapa? Samsul Yusof. Ah, Siti Yusof. Siti Tapi aku boleh promise nak bapak kau boleh boleh. Aku nak jumpa Boleh No. <laughs> seorang mama seorang Aduh. Tak <tubuk> Gak cetor, fatu Ekspresinya mana bikin ngakak -ngak asli. Okay oh sedap So show me, always want show me. Gila, mati lampu. Oh, kayaknya berganti baju ini, guys. Oke. Okay. Oh, kan betul kan? Kan betul. Wow, wow, di luar nalar guys. Standing applause daripada juri guys, betul di luar nalar. Aziz. kita enggak kepikiran loh tadi kalau mereka akan jadi kayak gitu-gitu wow wow di luar ekspektasi guys asli di luar ekspektasi, pantasan standing applause wow. Jadi, ya, daripada dewan juri. Wow, pecah! Wow, wow, mantap! Mantan terbaik Ubi ini guys Ubi ini memang terbaik asli Wow Lima wow. bintang guys daripada juri keren banget keren banget Wow Oke, okay, ya sudah selesai videonya, dan itulah tadi ya ubi pusingan pertama final musikal lawak superstar memang terbaik guys. Dan kita nggak pernah berpikir kalau dia bakalan seperti itu dari awal biasa saja, macam uh, ya uh, hari raya membawa suasana kita yang menonton juga, istilahnya penonton juga dibawa kepada suasana uh, lebaran ataupun hari raya seperti itu, tapi di akhir wow, di luar ekspektasi. Pantesan dapat 5 bintang Dan ya keren banget guys Oke itu saja video kali ini guys Gimana komentar teman-teman sekalian Dengan penampilan Wubi pusingan pertama ini Silahkan komen di bawah Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe channel saya Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh